Yang keempat, jika berlayar berakhiran M bertemu Mim, dibaca tujuh ketuk. mim. Nah, tugas kalian hari ini adalah membaca buku tajwid atau buku hijau halaman 30 baris 5 sampai dengan 8. Audio